Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my channel Hobi dan Info. Oke, okay, bosku, kali ini kita akan memberikan informasi penghasilan Suna official dari YouTube. Berapa sih penghasilan Suna official dari YouTube? Oke, okay, langsung saja kita lihat analisa data statistiknya. Oke okay, ini dia data dari Suna official Di sini YouTube Suna official sudah mengupload video sebanyak 250 video dan sekarang sudah mempunyai subscriber sebanyak 2.300.000 subscriber dan videonya sudah ditonton sebanyak 265.722.874 kali. Channel YouTube ini berlokasi di Indonesia dan tipe channelnya adalah music. Channel ini dibuat pada tahun 2016 dan sejauh ini sudah mendapatkan peringkat Grade B+. Dan untuk di Indonesia YouTube-nya berada di peringkat 410. Untuk penayangan atau viewernya hariannya sekitar puluhan ribu penonton hingga ratusan juta penonton. Untuk penghasilan hariannya rata-rata sekitar puluhan dolar hingga ratusan dolar, dan estimasi penghasilannya dari YouTube Suna Official per bulan sudah menghasilkan sekitar 629 dolar sampai 10.100 dolar. Atau jika dirupiahkan, sekitar delapan juta sembilan sampai seratus Untuk penghasilan per tahun, estimasinya sekitar tujuh ribu dolar sampai 120.900 dolar atau jika dirupiahkan sekitar 108.254.780 sampai 1.722.105.645. Demikian informasi gaji Suna official dari YouTube. Jika teman-teman mau request tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya.